Asia yang ke-48 di Surakarta dari Kandrong Kandrong, Bandung dari SMK Mutu, Kota Pasuruan. tapak tangan yang beriak sudah bagus, silakan. ya kita saksikan dari SMK Muto Kota Pasuruan sebuah sajian tari Gandrung, Bandung Sarikalah wa anna Muhammad dan Abdurrahman Rasulullah Nabi Abda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pasuruan dan semua jajarannya. Yang terhormat Ibu-ibu pimpinan daerah Aisyah Kota Pasuruan dan seluruh jajarannya. Bapak Ibu yang saya hormati, oh maaf Bapak Dewan Juri yang saya hormati. Tidak ada Ibu. Bapak Ibu pimpinan AUM, AUA di Kota Pasuruan yang sangat saya banggakan juga eh, semua hadirin yang pada pagi hari ini hadir untuk memeriahkan acara semarak milad dan Muktamar Muhammadiyah Aisyah yang ke-48. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang baik. Amin Jarobal ya alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, syukur alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita bisa menghadiri acara yang luar biasa yaitu acara yang ketiga Insya Allah yang dilaksanakan oleh Panitia Semarak Milad dan Mukta Muktamar Muhammadiyah Aisyah Kota Pasuruan yang ke-48 ini adalah yang ketiga untuk tinggal yang tiga kalinya yang pertama adalah kita mulai tanggal 15 Oktober yang lalu dengan jalan sehatnya yang diikuti lebih kurang 2.000 peserta dari AUM, AUA dan semua seluruh warga Muhammadiyah Aisyah Kota Pasuruan yang tercinta Alhamdulillah lalu dilanjutkan dengan kegiatan GOES dan kegiatan-kegiatan lain apakah itu daring atau luring yang kita ikuti semuanya dengan kegiatan-kegiatan yang kita ikuti Insya Allah kota Pasuruan tidak mau kalah dengan daerah-daerah yang lain. Ya, dengan adanya seperti itu luar biasa gegap gembitannya. Mudah-mudahan langkah kita pada pagi hari ini adalah yang ketiga ke, dua kali. Hari ini ada dua lomba yang dilaksanakan di sini adalah lomba paduan suara dan lomba futsal. Besok pagi monggo semuanya bisa hadir adalah dalam rangka pengajian akbar yang dilaksanakan uh, jam 6 pagi tempat di gedung dakwah Muhammadiyah, kota Pasuruan Monggo itu adalah yang ke... sebelum terakhir ya Pak yang terakhir adalah keberangkatan kita uh, mengikuti Muktamar pada tanggal 18 November yaitu dilaksanakan mungkin sore hari, berangkat dari Kota Pasuruan, monggo yang belum daftar segera mengikuti Pramuktama diikuti Insya Allah delapan base dari Kota Pasuruan. Insya Allah, ya ini sudah nampaknya sudah lengkap, 8 base itu tinggal beberapa saja, intinya Pak monggo yang belum daftar bisa sehingga nanti akan ditambahkan base-nya kalau memang banyak saya tidak banyak bicara pada pagi hari ini mudah-mudahan eh, pelaksanaan lomba paduan suara yang dikoordinir, dikoordinir oleh Bapak Suyatno selaku koordinasi Uh, paduan suara. Terima kasih banyak. Luar biasa. Saya tinggal ngomong tok bulat balik. pun Pak Pak Yakno. pun Pak Yakno itu saya tidak pernah buka HP. Sehingga mesti terlambat saya membalasnya. Kalau sudah tua itu begitu. HP itu nomornya nomor berapa begitu. Yang lain biasanya. Hidur. Kalau sudah tua tidur makanya menjadi langsing saya sekarang Setelah pensiun ini benar-benar langsing Ya mudah-mudahan ibu-ibu Saya terima kasih banyak semua yang hadir pada hari ini Semua yang mengikuti acara Semarak Muktamar Baik dari aum-aum kita Anak-anak kita Saudara-saudara kita semuanya yang mengikuti pada pagi hari ini Semuanya akan dicatat oleh Allah sebagai amalan sebaik-baiknya Amin, Jarubbal Amin Saya buka ibu-ibu mudah-mudahan Nanti pelaksanaan mulai awal sampai dengan akhir Akan berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apa Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati Mari kita buka Acara Lomba Paduan Suara Yang dilaksanakan oleh PDM dan PDA Kota Pasuruan Kita nyatakan Dengan bacaan basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim saya akhiri nasru minallahu wabatun ghorib wa mu'minin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun dihaturkan Ibu Wajah Barok, Ibu Wuji. Sudah uh, dibuka secara resmi Bapak Ibu yang kami hormati. Berikutnya acara yang kedua uh, dari dewan juri untuk menyampaikan kriteria penilaian kepada yang mewakili dipersilakan monggo. Moga Bapak Jadi bantu informasi bagaimana tekniknya sehingga silaturahmi ini tidak ada hati yang tidak tulus. Jadi seandainya siapa saja nanti menurut dewan juri adalah memiliki posisi yang berbeda. Moga Baji. maka kita senantiasa itulah adalah saudaraku dan dirijen Ibu Tias pada tim untuk mempersiapkan diri. <laughs> yang sudah tampil juga mohon tidak meninggalkan tempat karena ini bagian dari konsekuensi kita hati yang indah hati yang tulus yang berbahagia dalam membangun silaturahmi pada hari ini untuk itu dengan segala hormat bagi peserta yang sudah tampil tetap berada di area di bawah panggung. Eh, maaf masa, di bawah terop di bawah panggung di bawah terop di depan panggung. Dalam rangka memberikan support dan semangat Bersama-sama dalam rangka menyambut Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 <San> Iya tepuk tangan Iya, tepuk tangan yang meriah Dari SD Al Alkausar Kota Pasuruan Peserta nomor 3 Iya, sekali lagi tepuk tangan Berikutnya kita siapkan untuk tampilan dari SMP ya, ya. Pak Terempuan, makasih pada SD Al Alkausar dengan Dirijen Ibu Tias Hati-hati, hmm. hati-hati eh. Sepim, dan sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh Peserta dengan segala hormat bagi yang sudah tampil ya. Kepada peserta, baik yang sudah tampil atau yang belum Mohon berada di bawah perop saja Dalam rangka memberikan support dan semangat kepada seluruh peserta yang lain Untuk saat tampil Pada SDL Kausar, disilakan untuk mempersiapkan diri steel golfer dengan peserta tampilan yang ke-6 Dian dengan Dirjen Ibu Bida beserta tampilan yang keenam. Oke lagi tepuk tangan yang bre, Bapak Ibu. Iya. Berikutnya dipersiapkan untuk tampilan yang ke-7. SMK Mutu untuk dengan Dirjen Ratna Sulistiawati. Selamat Dani. Oh, Ananda Ardan. Ciao, ini Dirjenya.